Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudara-saudara Ibu-ibu sudah datang uh, Di acara berbuka bersama Di rumah bu RT Pak RT mana bu? Pak RT lagi keluar Ada urusan Kena kena ketemu kayak Pak RT lagi Udah, udah Gatis Gatis Kenapa bu RT? Kenapa bu? Kenapa bu Pak RT? kan kane. Lu waktu apa dulu? Yang tidak aku, tidak, tidak apa-apa. Telat nunggu gedung, sabar dulu buka. Tahan aja, jangan kau oke, kau udah Sabar buka Lalu buka dulu. Kurang nih, kamera dia. Lama Kakak Pak nih, ada buka itu. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa tahu kan dong apa buka puasa kan? Ya, Oh minta Allahumma lakasumtu wa 'ala ya langsung kita ya. Itu dulu makan di ini Nah, disunakan makan yang manis-manis dulu. Minum Apa yang mau aku minum? Ini ada buah nih. Boleh nih dimakan dulu nih, manis. Manis. Oh, Dikit-dikit, Beh. Ayo, Ustaz. Makan buah jadi. Mau <laughs> makan. Oh, bukan buah dulu, o. Oh iya, yang manis-manis. Hmm, kita bagi dulu Wih. Wih, wujeh nih. Kan bunyi. Teman -teman, makanya, ya, di, Pak Ustaz makannya. Pasmu em terlapar. Sini, Ustaz. Dikit-dikit dulu. Habis nah, itu minum. Jadi yang manis. Ustaz, ini jangan baik. Cacat kecil. Des? Malu ya. maaf kami ini mungkin Ya Allah. Nih balas dendam namanya ya. Habis datang Malu untung enggak di ini ambil. Ya nih cerita? Dia seru Aduh. makan dulu, kita makan sambel, makan dulu Pak Ustaz. tapi makan itu kembung kok, Ustaz, bro? Kita sebenarnya pun makan buah dulu, Pak Ustadz. Tapi, Pak Ustadz, kita makannya habis makan ke alain, Mama Kang. Maaf, tinggal Kakak. Tapi, tinggal ke kami, maaf, tinggal Kakak. kami Anggi tahu, makan buah kok, makan makan buah makan makan makan makan itu, makan itu, makan itu, makan makan habis sih makan alay lah ah kita alay aku, cuman ini salay nih, lay bagi kami lay kamu itu rt lah, kaki, kan sengaja ini lo diundang kan, bu rt enggak kaki ngundang. tidak nih enggak kaki bu rt ngundang kita, sih yang jujur itu Ya. pantai, so, ya. alay. Nah. PP kami ucapkan terima ya, karena kami makan bersama di rumahnya. Mudah-mudahan nanti nambah rezeki. Amin. Pahalanya dijalanin luar dengan sumi. Kami dulu buah, nanti, nanti, nanti, nah, suruh, suruh, suruh, kami dulu Bu ya. Nanti baru Ustaz. Mau dimakan pun. kami pamit dulu ya. Jadi, piringnya nanti piringnya yang baik banget. Jadi, piringnya yang baik banget. Jadi, piringnya yang orang ini orang melambat pun ya ampun enak kali oh. ya. Enak <girkan tutup> kali ya, Nak? Ya, enak ya, makan atau <tutup> nak? Ternyata nangat ya. Suruh jadi piring, Mbak. <tutup> yuk, kita pulang, yuk. Irus kuah. Halo, ini ini <tutup> kuahnya. <kiri. tutup> Ada orang kuda berdua.